Lupa like subscribe di channel Fajar Duper. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La. Ini bosku kebetulan saya lagi ada di tempat wisata di Guci bosku Lagi ngangkut ibu-ibu yang berlibur ke wisata Guci yang ada di kota Tegal Oke bosku nanti lihat seperti apa uh, perjalanan pulang dari Guci ke jalur mantul atau ke rumah Oke, bosku. Kita ikuti saja, bosku. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Laa ilaaha Alhamdulillah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 أكبر ولله الحمد أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.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 بر ولله الحمد belum yakin kita ke arah jalur uji dibezirkan terlebih dahulu jangan terhiru oleh upah upah tak sebanding dengan risiko yang diterima jika belum mampu ke medan seperti ini sebenarnya mengingatkan bodoh yang cukup uh, lumayan ini bos ini sangat berbahaya buat keeper tanjakannya lumayan tajam bos ini kalau belum menguasai, belum pernah lewat di jalan seperti ini pasti bau sangit yang diperoleh atau mobilnya enggak kuat nanjak, Bos.